Sat bhai ko Teman-teman kita sudah dapat satu ekor. Kita dapat satu ekor. Kita mau coba-coba lagi. Jauh, sih, moncong gitu. Membuatnya sudah mulai berkurang ya and <laughs> Thank you. Ya, jadi kita ganti yang baru lagi untuk kita, yang baru. Untuk kita pasang lagi untuk lepas lagi karena kita sudah kita sudah dapat tempat tekor ini ada di bawah ini ah itu jadi kita dapat tempat tekor kita mau pasang dengan yang baru lagi oke teman-teman ikuti keseruan kami untuk pancingkan ini Jadi kita sudah dapat enam ekor dari hasil kita pancing ini. Jadi seperti itu. ya kita di bakar terbangun di sebelah. Teman-teman, jadi kita uh, mau coba tes tar umpan dulu. Siapa tahu dapat. Kita mau coba coba umpan dulu. Oke, nah, sudah. walaupun di kita langsung coba tes-tes tar umpan. Tahu dapat. Oke. Okay. dasaran itu dasaran, dasaran kita mancing dasar dulu untuk pelontuda tadi aku sudah selesai aja Jadi sekarang kita mau mancing dasar oke teman-teman ikuti kami mancing ini kita mancing dasaran lagi dulu siapa tahu kita dapat pati ini mantap Dapat lagi, ini dia ikan apa namanya ini? Mantap. ikan yang kita dapat mantap Jadi teman-teman kita sudah mancing sampai sudah gelap kita mau pulang terima kasih karena sudah menonton jangan lupa untuk like komen dan subscribe terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya kotoran.